Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita keunggahan dan kegagaman pertama para sahabat, Ada info spesial banget buat kita semua for offense fans ya Tentunya seputih info ini kita dapatkan dari akun resmi dari official Leslar Lovers Indonesia Yang menginfokan kepada kita semua Bahwa oh, jangan sampai lupa nih, nanti sahur Kita bakal ditemani oleh idola kesayangan kita di segi di acara sahurnya Facebooker persahabat ya di Antev nih Mulai pukul jam 2 dini hari persahabat ya Kita bakal dikasih kejutan bahagia lagi Kejutan spesial tentunya Dari idola kesayangan kita Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Halo Lesla Lover semuanya Jangan lupa ya nanti jam 2 dini hari nonton Bang Bilar atau Rizky Bilar di sahurnya Facebooker, para sahabat yang ini, wah kita tentunya selalu kompak dan solid mendukung idola kesengan kita Lesti dan Rizky Bilar dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar spesial banget nih ketika live Instagram ya, di daerah Lesti Kejuara tentunya berada di dalam mobil sedang inter mobil persahabat ya bersama Reddy dan AAB ini Wow, tiga bersaudara yang tentunya semakin harmonis persahabat ya. Tentunya dengan gaya sama nih tiga-tiganya. Dua jari nih persahabat ya. Aduh, makin cute dan makin gemes aja melihatnya. Ini mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Lestari. Amin. Para sahabat ya tentunya gelang Deddy Lesti selalu dipakai nih. Aduh cute manja banget tersahabat ya. Kita semakin bahagia dan semakin bangga kepada Deddy Lesti yang semakin hari tentunya semakin menampilkan penampilan yang sungguh luar biasa membuat kita semakin bahagia. Postingan tersebut tentunya telah di-post oleh akun Instagram Lesti Billart Team. Yang mana, tentunya di sini banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans yani dari akun Instagram. Indah FR195 disitu mengatakan dalam kolom komentar, "Sumpah dedek kalau nyetir di match-nya." Wow, tentunya ada juga nih para sahabat komentar dari akun Mister YLS. Disitu mengatakan, "Wah, jarang-jarang." Sibling jalan bareng ya Karena dedek yang nyetira Dikit banget persahabat ya Apalagi tentunya dedek Lesti Nyetirin Abang Rizky Bilar Pasti seru banget persahabat ya Kita tentunya menunggu kabar bahagia aja nih Mudah-mudahan ada kejutan Baru buat kita semua Farah fans Untuk selanjutnya persahabat ada sebuah Unggahan dari akun Mas Gongli ya editor dari Abang Rizky Bilar nih Mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadinya persahabat ya disini menginfokan kepada kita semua juga nih Dari sekian banyak video Rizky Bilar Kalian paling suka video yang mana? Tuh kata Mas Gongli persahabat ya 4 hari lagi akhir bulan Ayo 5 juta lagi pasti bisa ini hanya target ya guys bukan lain-lain kata Mas Gongli ya Setiap apa yang dikerjakan pasti punya target masing-masing Ini hanya angka biar lebih semangat dan Giat-giat lagi makasih ya yang udah selalu support tuh para ya kalian Dari video Rizky Bilar para yang mana nih yang lebih suka ya tentunya kita kejar nih Tentunya mudah-mudahan bisa tercapai target dari Mas Dong nih ya Kita tentunya tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita Yang mana selalu mendukung dan selalu kompak tentunya men buat idola kesayangan kita dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat, ya kita lihat nih ada sebuah momen spesial banget di acara tasbih ramadhan abah dan leslar para sahabat kita lihat ya wow para sahabat, ini adalah momen cute yang membuat kita makin bahagia para sahabat, ya kita lihat nih kemesraan kekiutan Rizky Bilar dan Lesi Kejora ditunjukkan ketika di acara tasbih para sahabat ya tentunya Abang Bilar menatap dengan manja banget kepada diri Lesti Yaduh makin so sweet banget persahabat ya Makin bahagia makin tentunya kita meleleh banget nih melihat kemesraan dari idola kesayangan kita Sampai tentunya Ustadz Supi aja hanya bisa tersenyum dan persahabat Yaduh tentunya Memang bikin cembokura aja nih para sahabat ya Banyak sekali komentar juga nih Banyak sekali respon dalam postingan tersebut Ya nih dari akun instagram ria7622 situ mengatakan dalam kolom komentar Ya Allah hatiku yang nyus kakak sayang Dede abah maaf ya Gak usah noleh Ada juga tentunya komentar dari akun instagram Intan. puspitas 9693001 para sahabat itu mengatakan maafin mereka ya abah harap maklum abah putri abah sama calon mantu lagi pucin aku sudah nggak mempan diobati geret ke kua aja abah aduh tentunya komentar-komentar dari para fans ini memang luar biasa banget ya mensupport dan selalu mendukung buat idola kesayangan kita lihat ke postingan dan keunggahan lain para sahabat ini masih momen ketika di ditasbih Ramadan abah dan leslar ini tentunya luar biasa banget para sahabat ya tangan Rizky Bilar tentunya elus kepala dedek Lesti Aduh mengingatkan kita ke masa lalu nih para sahabat ya membuat kita semakin meleleh bahagia tentunya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada hubungan idola kita Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan persahabat sahabat yang hubungan mereka tentunya secepatnya bisa menuju ke pelaminan Amin, ya Robbal Alamin. Tentunya kita masih menunggu kejutan bahagia, cidukan vitamin-vitamin segar nih para sahabat yang malam hari ini. Tentunya jangan sampai ketinggalan info terus pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilard. Ini dulu informasi di malam ini, para sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar